Sedat umur berapa tahun, bang Surint? Ini kira-kira 1,5 tahun. Ya satu tahunan lah. Ini mau diangkut ke, ke Jawa Timur, PT Iroha. Mungkin muat dari besok ke 5 ton setengah. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Tuber. Jamin, tarik. Uh, hari ini kebetulan saya dapat uh, job bosku. Job yaitu mengangkut sidat atau melangsir sidat dari tambak yang habis dipanen menuju ke tempat penyortiran. Namun tempat penyortiran uh, sidat tersebut masih ada di lokasi tambak uh, yang dipanen ini bosku. Ini lokasi tambak budidaya sidat yang ada di desa Tawosari kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton video sampai selesai eh, Mari bosku kita lihat seperti apa proses panen sidat menggunakan alat perangkat arad Oke bosku kita lihat aja seperti apa nah itu caranya seperti itu bosku yang di atas tanggul ada orang yang menarik talinya yang di bawah merapatkan jaringnya supaya jaringnya tidak terangkat ke atas. Kalau jaringnya terangkat ke atas sidat eh, kemungkinan jebol lari ke belakang. Makanya itu di tepi ada orang yang eh, merapatkan jaring supaya bisa jaringnya bisa nempel ke tanah agar sidat yang di arat enggak lari di sebelah sana juga sama bosku di sebelah sana juga tuh sama bosku tuh tuh sebelah sana juga sama ada yang narik talinya juga di atas tanggul tuh. sama tuh soalnya aratnya panjang dan berat kalau enggak orang banyak nggak mungkin eh, bisa oke sini narik arat ya puasa beli wa. puasa beli wa, puasa, beli, wa. Puasa. Puasa. puasa iya tetap semangat ya wak walaupun bekerja tapi puasanya enggak jebol ya wak mantap tetap semangat di puasa men mantap semangat udah udah udah udah ponnya mah jalan ada kalau ngak cukup perlu, puasa puasa arannya mangan. Ini berapa kopang yang mau dipanen hari ini? Yang hari ini dua kopang. Kemungkinan e, besar ada ya, ada 8 ton ada ada 5 ton, ada 6 ton lebih, 6 ton lebih. Pesaran berapa ekor? Pokoknya 5 ton ya? Iya 5 ton Kira-kira hmm. selesai jam berapa Mang Surip Mungkin jam 11 Jam 11 Oke okay, terima kasih Mang Surip atas keterangannya tadi kita sudah lihat uh, orang yang sedang manen sidat alias manen belut menggunakan alat perangkap uh, arat karena waktunya bosku warna waktunya sudah siang dan panen sidatnya sudah selesai jadi, kita sampai di sini, Bosku. Pokoknya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video yang sampai selesai. Oke, Bosku, kita mau istirahat dulu, Bosku.